Cara bermainnya mudah sebenarnya. Kita tinggal ngisi ini. Nah ini ada 77 lubang 7 7 7 7. Ada berapa lubang nih? 2 4 6 8 10 12 14, teman-teman. Nah, semuanya diisi. Yang lebihnya ini di sini, teman-teman. Ini ada 5. Ini ada ada 5 ya, teman-teman. Ini ada lima. Nah, cara bermainnya, nanti mereka akan melakukan shoot, teman-teman. Shoot. Jadi mereka salah satu yang menang akan bermain duluan. Nanti yang kalahnya, teman-teman, ini akan habis akan habis nanti dia akan kalah nih teman-teman kalau dia satu sisi ini kalah habis diambil oleh teman saingannya berarti dia udah kalah mati mana matinya disitu dia akan menyambung seperti itu menyambung lagi teman-teman menyambung seperti ini teman-teman disambung lagi disambung disambung nah di sini mati diambil lagi teman-teman dan ini diisi ke lubang-lubang yang lain teman-teman nah, sampai dimanapun isi ambil sampai temannya ini kok akan kosong teman-teman